Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi dengan Salpin Rimba. Kali ini saya berada di ladang tante saya, nah, beliau di belakang, di pondok. Nah, itu nah, saya mau ke ladang, mau lihat padi karena banyak monyet. Jadi, saya mau bantu-bantu jaga padi dulu untuk... Uh, biar enggak ada monyet yang rusak padi kita di ladang situ mari teman-teman ikuti perjalanan saya ini adalah sungai air yang jernih tempat kita mengambil air bersih kita lewati kolam Untuk uh, melihat ladang padi kita di situ Karena banyak monyet teman-teman Jadi kita harus Pagi-pagi begini Ini baru jam 7.30 Atau jam 7 setengah delapan pagi lah jam 7.30 itu Nah jalannya begini nah, habis juga nafas ini kebun karet teman-teman lihat semua nah, itu suara wak, -wak monyetnya rami. itu pondok ladang, nah, jadi kita pindah ke sana. Nanti saya sama kakak saya tinggalnya di sana, pindah kemarin. Saya baru pernah sekali ini juga ngelihat ladang di sini. Jadi saya mau lihat dulu ladangnya gimana Nah ini padi Nah ini pondok di ladang teman-teman Nah jadi orang Dayak pastinya punya pondok di sini ini kandang ayam Nah, ini tungku, kalau ingin masak, ini pondok untuk jaga padi, bisa nah, menyet. loh ini ah, padinya sudah mulai mau berisi padinya teman-teman ini disebut padi gunung atau padi yang ada di sistem tanam berladang yang dilakukan oleh orang Dayak tradisi turun temurun termasuk oleh orang Teh saudara, saudara saya lah. Kacang panjang ini teman-teman Warnanya merah nah, Inilah padinya teman-teman Kalau begini padinya sudah keluar Dan mulai berisi nah, Ini batang padinya ladang. Kalau kita bertani ladang. Jadi inilah uh, padi gunung dan bibitnya juga disebut padi mayas. Ya, ini sudah. Ini bibit mayas, teman-teman. Ini sudah tumbuh semua padinya. Sudah maksudnya sudah padinya sudah timbul semua. Sudah mau berisi semua padinya nah, ya Sekitar 1-2 bulan lagi Padi ini akan siap untuk dipanen Batang padinya juga besar-besar tuh teman-teman Jadi Bertani secara berladang ini Dilakukan oleh orang Dayak Dari zaman dulu turun temurun teman-teman kita mau lihat uh, padi ketan disitu sudah uh, timbul apa belum ya apa dia sudah uh, uh, timbul uh, padinya kita ngelihat padi ketan teman-teman Ini teman-teman padi ketan nah. nah ini padi yang baru mengeluarkan Apa namanya Mau berisi Jadi seperti ini Nanti dia baru berisi di dalamnya Padi berasnya itu di dalam Di dalam padi Nah ini disebut padi ketan Nah, teman -teman. Ini padi ketan, teman-teman. Nah, ini, teman-teman, bisa lihat sendiri padi ini. Kita, ini padi ketan, jadi ini bunga padi. Ya, masih ada, nanti dia berisi di sini. Ini eh, biasanya ketan. Kalau orang daya itu eh, kalau bikin ladang secara menugal seperti ini tradisional itu wajib harus ada ketan teman-teman karena itu udah satu syaratnya uh, orang berladang itu suara wawaknya teman-teman Kebetulan tahun ini teman-teman uh, Tidak terjadi Musim buah Artinya buah-buahan Tahun ini Tidak berbuah teman-teman Biasanya kalau musim padi Kita menunggal padi itu Tahunnya buah-buahan itu uh, Berbuah Tapi tahun ini mungkin kena dampak uh, Cuaca berubah Iklimnya Jadi uh, Tidak berbuah jadi ladang-ladang pada didatangi oleh monyet karena buah-buah di hutan tidak berbuah. Makanya saling menjaga di ladang masing-masing. Tapi syukurnya nggak ada ini kelihatan. Ini jalan kita kembali ke pondok yang baru. itu Om Bapak sama Mama disitu kedua nah, ini ada teman ini pondok yang baru oke teman-teman sampai di sini dulu pertemuan kita sampai ketemu lagi di channel saya Terbaru Alvin Rimba